Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala halal family, welcome to the channel, you beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day Alhamdulillah guys, today the channel hit 250,000 subscribers, alhamdulillah I Would have known that you know, within a year we would get uh, this force of 250,000 a quarter of uh, uh, a million uh, subscribers, you know, we're almost there at Our goal of uh, a million and inshaAllah I believe that You know, with you guys is a uh, help and Allah SWT is but bust we can definitely reach uh, uh, that goal if we help uh, one another so if you haven't please consider subscribing and if you have subscribed then you know as always consider uh, commenting and liking uh, the post and that will help to put the videos in front of other uh, viewers just like uh, yourself and speaking of uh, help guys we will uh, check out a video uh, from Indonesia it's a short uh, clip of a product that's really uh, beneficial so uh, let's check it out and at the end we'll, we'll react to it now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Herbalis Julia Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 kebiasaan kecil yang membuat Sahabat sehat tetap hidup sehat dan seimbang Apa kebiasaan tersebut sahabat sehat? Kebiasaan Sehat yang pertama itu cukup minum air putih Karena kita tahu tubuh kita 70% hingga 80% terdiri dari air Sehingga air sangat penting sekali bagi tubuh kita Manfaat air bagi tubuh kita yang pertama sangat sehat Untuk sistem detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh kita Apabila kita minum air putih yang kurang maka detoksifikasi atau pembuangan racun di dalam tubuh kita juga tidak akan optimal yang kedua sebagai sistem metabolisme di dalam tubuh kita kalau bila kita cukup minum air putih satu hari tidak kurang dari satu setengah hingga dua liter per hari maka metabolisme di dalam tubuh kita juga akan lancar. kebiasaan saya yang kedua yaitu olahraga yang teratur dan dengan cukup dengan sinar karena apa? dengan olahraga maka tubuh kita akan menjadi fresh, akan menjadi lebih sehat Dan sistem metabolisme di dalam tubuh kita juga akan lancar Dengan cukup sinar matahari, pagi hari sangat bagus sekali untuk asupan vitamin D Jadi tubuh kita apabila vitamin D nya bagus, maka tubuh kita juga tidak akan mudah sakit sahabat sehat Kebiasaan sehat yang ketiga yaitu makan yang teratur dan cukup gizi. Kita tahu sahabat sehat dengan makan yang teratur dan cukup dengan gizi, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan. Apabila makan kita teratur, gizi kita cukup, maka organ dalam tubuh kita juga akan optimal dan kita lebih sehat. Kebiasaan sehat yang keempat yaitu udara yang bersih. Kita tahu, sahabat sehat, udara itu sangat penting sekali bagi tubuh kita. Komponen yang paling penting di tubuh kita yaitu udara. Dengan kita udara yang bersih terhindar dari polusi maka tubuh kita juga akan sehat. Bagi sahabat sehat yang tinggal di perkotaan mungkin akan sulit sekali menemui yang namanya udara sehat atau udara bersih. Untuk tipsnya agar sahabat sehat tetap bisa memperoleh udara yang sehat dan bersih. So the some of the benefits that they were uh, speaking of was the process of uh, treating osteoporosis, helps uh, deal with pain uh and uh, overcome uh, bone and joint problems especially for lower back um knee shoulder pain helps with arthritis and muscle pain and and quite a bit of um you know other things like it's it's a uh, detoxin or it helps uh, to do uh, cleansing it helps with uh, it helps you know kidneys and uh, quite a bit of other stuff so you know you guys uh, give it a try and, and see how uh, it is because it's hundred natural and it's available in uh, Indonesia it's online you guys can just you know click the link it's which is in the description and get uh, yours so as always guys thank you very much for all your love and uh, support I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family and inshallah I'll see you guys in the next video take care' Bye,